Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers di Lovers serta leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di FATV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Gejora dan Rizky Dilar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 Baiklah persahabat seluruh dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Yuna akan memberikan informasi menarik dan terbaru tentang yang seperti kita Gagaman pertama persahabat yang kita keunggah di Alessi sebelumnya Mengunggah sebuah postingan foto cute dan manja persahabat yang walaupun foto lama Tetapi kita bahagia banget diposting kembali oleh Dede Alessi Kejora di akun Instagram berbeni miliknya Dan menuliskan sebuah kalimat caption Biar nanti BBL udah lahir Bundanya muda terus wk kata Dede lesti Persahabat ya Dalam postingan tersebut Tentu banyak komentar dan tanggapan Salah satunya dari suami tercintanya Persahabat ya Rizky Bilar Ini berkomentar di postingan Dede lesti Menyampaikan sebuah kalimat Ibu-ibu rasa bocil Ini mah kata kakak Bilar ya Aduh sontak menuai banyak sekali Respon persahabat ya <laughs> Tentunya dari para sahabat Leslar Masya Allah banget sini kita lihat Ada komentar jawaban dari Sitiyani Askor Sirahayu Mengatakan Bocil juga berpengalaman Katanya tuh bersahabat Ya aduh bengek banget ya Ketika melihat Banyak sekali respon dari fans Sejati Leslar Kepada komentar kakak Rizky Bilar Dipasingkan terbarunya dari di Gejora Ada juga komentar lain diberikan Dari Teh Ocha Para yang mengatakan Dede gemes katanya persahabatnya masya Allah banget luar biasa teh oca aja ikut nimbrung di postingan Dede Alasti Gejora Masya Allah mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik dan orang-orang hebat mensupport, mendoakan, mendukung idola kesayangan kita Dan ke kabar selanjutnya persahabat ke momen folies ke poin ya ini luar biasa yang mana membuat kita semakin bangga aja kepada Dedek Lesti Kejoram Di sini ada momen ketika Dedek Lesti diberikan pertanyaan, persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah pertanyaan menyiapkan sarapan untuk kakak atau bersantai di kasur, tuh persahabat ya. Jawaban dari alasi luar biasa banget Tentu menyiapkan sarapan waktu kakak Rizky Bilar Pak sahabat ya ini cute dan sangat luar biasa Membanggakan Masya Allah Mudah-mudahan selalu menjadi istri saleha Dan selalu menjadi orang baik Dan selalu menjadi tentu inspirasi Untuk semua banyak orang Sweet banget ya dari alasi kejora, Masya Allah Momen tersebut pun direpost kembali oleh akum Lesler-Anskorsi Ada kalimat gelson yang dituliskan Yang tadi ketinggalan nonton bisa nonton ulang di video.com ya Persahabat ya videonya nggak bakal hilang kok dijamin Cuman seuprik doang katanya persahabat ya masya Allah. Mudah-mudahan selalu banyak doa dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita ini dalam momen berikutnya, persahabat, ya ini diunggah oleh Agung Sentral Huthiyanus Luar biasa, waktu di momen poles, kepoin Les di persahabatnya menyampaikan bahwa bakal ada peresmian untuk Leslar Lovers. Persahabat, ya baju dari Leslar Lovers, nih, bersahabatnya nggak sabar nungguin warna resminya Leslar, terus pas mid and grade, sama konsep pake leg stick, Dijamin seramai konser kapok pop persahabat, ya aduh, Masya Allah, makin gak sabar anca Bakal ada acara meet and greet juga, persahabat, ya Dan ada peresmian Lesla Lovers, Masya Allah, mudah-mudahan saja Tentu ada kejutan bahagia yang kita dapatkan langsung dari dalam kita Ada kalimat caption juga dituliskan dikuliskan, persahabat, ya Agak sabar datang ke acara Lesla Lovers, terus kita kumpul bareng, Masya Allah Tentu memang juga pengen ikutan, persahabat, ya Udah mudahan saja, kita selalu diberikan kesehatan, berkah barokah terus untuk kita semua, amin ya robbal alamin Banyak tanggapan, banyak komentar juga yang diberikan dalam postingan tersebut, yakni ini dari akun Instagram Salsa1110 mengatakan dalam kolom komentar, iya nggak sabar banget, gokil sih, pastinya persahabat ya, Masya Allah dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari Akun Idan Score 2 mengatakan iya pingin tahu warnanya apa ya kira-kira kepersahabatan -kira, ya <guluh> mudah-mudahan saja secepatnya kita mendapatkan kejutan kabar baik langsung dari tidak pasti dan Kakak Rizki Bila masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya hingga cedukan vitamin di malam hari ini jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian selanjutnya berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.